Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC Channel pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sebuah firmware AOSP Extended untuk STP B860H versi 1 maupun untuk versi 2 oke teman-teman sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara Like, Subscribe, dan Share Untuk flash STB ini sudah disiapkan Flasher Tool ya teman-teman Langsung saja kita buka Dan kita jalankan Flasher Tool nya Nah sini saya jalankan Flasher Tool Error ya teman-teman Dengan indikasi petunjuk B860H Flasher EXO Net Framework Initialization Error jadi untuk mengatasi error tersebut teman-teman instalkan terlebih dahulu net Framework 4.0 di laptop atau di PC nya masing-masing dan bagi yang tidak mengalami error pada saat menjalankan Flasher tool silahkan lewati fase ini kita akan mulai untuk flash STB ini pertama kita jalankan USB burning tool kemudian kita hubungkan STB nya dengan laptop atau PC dan bila sudah terhubung di UBT akan terdeteksi connect sukses dan di sini UBT berfungsi untuk mendeteksi saja ya teman-teman next kita akan mulai flash STB ctp 860 h kita jalankan flash tool nya dan nanti tampilannya seperti ini Dan untuk settingannya sebagai berikut teman-teman checklist di bagian logo kemudian klik add dan nanti arahkan ke folder firmware AOSP yang ada di laptop atau PC kita kemudian cari folder image backup dan pilih file logo backup kemudian teman-teman klik dan pilih open bagian sistem kita checklist lalu kita klik add kemudian cari folder image backup dan pilih file system backup kemudian klik dan pilih open untuk bagian hapus data kita checklist di bagian backup kita checklist di logo dan sistem setelah semua settingannya sudah benar kemudian kita klik enable selinux teman-teman tunggu sampai selesai dan sukses lalu kita klik exit dan untuk yang terakhir kita klik start nanti otomatis flashing STB nya berjalan silahkan teman-teman tunggu karena prosesnya lama sekali saya skip saja videonya ya teman-teman agar durasinya tidak terlalu panjang dan nanti apabila flashnya sudah selesai tampilannya seperti ini Silahkan klik exit dan tutup aplikasinya. Setelah proses flashing selesai, kita akan hubungkan STB dengan TV atau monitor, dan nanti tampilannya seperti ini. aplikasi-aplikasinya masih sedikit nanti teman-teman bisa install aplikasinya secara manual karena ini merupakan firmware lama dan aplikasinya sudah banyak yang tidak support dan teman-teman bisa pilih aplikasi yang sesuai dengan selera kita dan bisa menambahkan aplikasi yang masih support caranya teman-teman buka aplikasi es Explorer kemudian klik di bagian lokal dan pilih device kemudian teman-teman masuk dan klik di folder system dan kemudian pilih lagi preinstall disinilah aplikasi-aplikasinya teman-teman bisa pilih aplikasi yang masih support dan sesuai dengan kebutuhan kita kemudian kita akan masuk di pengaturan wifi dengan cara masuk di menu setting kemudian pilih network dan teman-teman bisa memakai wifi nya masing-masing kemudian kita setting resolusinya dengan cara masih di menu setting kemudian pilih display dan pilih screen resolution dan teman-teman pilih resolusi yang sesuai dengan kebutuhan selanjutnya kita akan jalankan Play Store nya dan teman-teman harus login terlebih dahulu dengan akun masing-masing, dan setelah berhasil login di PlayStore, langkah selanjutnya kita akan matikan update otomatisnya dengan cara masuk di menu setting kemudian pilih dan klik auto-update APPS nya dan teman-teman pilih Don auto-update APPS sampai di tahap ini tidak ada masalah ya teman-teman selanjutnya teman-teman jalankan aplikasi-aplikasinya untuk aplikasi YouTube berjalan dan stabil di B860H ini saya coba ketikkan YouTube saya KRC Channel bisa terbuka dan stabil. untuk uc browser cepat responnya dan bisa kita gunakan